Pemain Real Madrid ingin tim fokus di Copa del Rey musim ini. Kenapa? Carlo Ancelotti mendapatkan pesan dari pemain Real Madrid agar tim fokus di ajang Copa del Rey. Beberapa nama ingin klub memenangkan gelar tersebut di musim ini. Madrid di bawah Ancelotti saat ini memang tengah stabil. Tim belum pernah tersentuh kekalahan dan melaju stabil baik di ajang La Liga maupun Liga Champions. Musim lalu, klub sempat memenangkan Liga Champions, La Liga dan Piala Super Spanyol. Namun, gelar Copa del Rey harus terlewatkan lantaran mereka harus kalah dari tangan Atlantik Bilbao di fase perempat final. Kini, menurut laporan dari Diario AS, pihak internal tim ingin klub memenangkan Copa del Rey di musim ini. Belakangan Los Blancos selalu kalah dalam perebutan Copa dari Barcelona dalam beberapa musim terakhir. Bahkan jika mau ditarik lebih jauh, mereka terakhir memenangkannya pada 2013-2014 lalu pada periode pertama Carlo Ancelotti. Permintaan para pemain Real Madrid seakan bisa menjadi tendensi jika mereka ingin dan Carlo fokus agar gelar yang sudah lama tak mampir ke Almary Los Blancos bisa direngkuh pada musim ini, termasuk tim bisa fokus di ajang La Liga dan Liga Champions. Musim ini Madrid masih belum memainkan Copa lantaran masih menunggu undian dari tim-tim yang harus melalui babak kualifikasi terlebih dahulu. Desember mendatang, mayoritas tim La Liga baru turun dalam perebutan gelar. Sergio Busquets dihujat habis-habisan Ancelotti. Tim Catalan harus menelan kekalahan di El Clasico edisi pertama musim ini. Manajer Barcelona Xavi Hernandez telah memberikan pembelaan dan dukungan kepada Sergio Busquets, yang mendapat kritik setelah kekalahan dari Real Madrid di El Clasico. Laga yang digelar di Santiago Bernabéu itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Los Blancos, dan sejumlah kecaman telah diarahkan kepada Barca khususnya Busquets. Peran sang gelandang di lapangan tampaknya tidak terlalu cemerlang mengingat usianya saat ini yang sudah 34. Busquets juga keteteran menandingi lini tengah Madrid yang diisi oleh Luka Modric dan Toni Kroos. Namun, Safi mengklaim bahwa, meski Busquets tidak tampil terlalu bagus, ia tetap pemain kunci bagi Blaugrana. Itu selalu sama, tiga atau empat pemain akan dicemooh ketika Anda kalah. Ini Barcelona, itu normal, ucap Safi dikutip dari Football Espana. Ketika Anda kalah, kita semua terekspos. Bagi saya, Busquets, saya tidak akan mengubah apapun. Dia masih sangat penting, dia adalah kuncinya. Akan ada permainan yang tidak dia mainkan. Tapi Busi selalu mengangkat sesuatu. Dan bagian dari mesin ini, kami memiliki ruang ganti yang sangat sehat. Segalanya akan berakhir karena saya dapat melihat bagaimana semua hal bekerja dari dalam. Jangan bikin malu Ancelotti ya Valverde. Federico Valverde terus tajam bikin gol buat Real Madrid. Pelatih Carlo Ancelotti senang dan berharap tidak kehilangan muka karena pernah berkelakar tentangnya. Jika Valverde tidak bikin minimal 10 gol di musim ini, saya akan mencopot lisensi ke pelatihan saya. Kelakar Carlo Ancelotti dilansir dari marka pada awal musim Liga Spanyol 2022-2023. Perkataan Carlo Ancelotti itu bukan sekedar kelakar biasa. Ancelotti mentransformasi Federico Valverde dari seorang gelandang tengah jadi penyerang saya. Hasilnya sejauh ini sih cukup memuaskan. Terbaru, Federico Valverde bikin gol dalam kemenangan Real Madrid atas tuan rumah LC3-0 pada Kamis 20 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Valverde cetak gol pertama lewat sepakan kaki kiri dan luar kotak penalti. Federico Valverde telah mencetak 6 gol dari 15 pertandingan di seluruh kompetisi. Rinciannya, 5 gol di Liga Spanyol dan sekali di Liga Champions. Sebelumnya, Valverde butuh 148 pertandingan di Real Madrid untuk bikin 6 gol. Carlo Ancelotti senang karena Valverde terus tajam. Pemain berusia 24 tahun itu diakini akan terus jadi andalan untuk mengisi pos penyerang sayap Real Madrid. Saya mengambil risiko ketika ngomong soal Valverde bisa bikin 10 gol. Mudah-mudahan dia melakukannya sehingga saya tidak kehilangan muka, tutur Ancelotti. Ketika Anda memikirkan soal gelandang modern, gak usah jauh-jauh. Lihat saja Valverde saat ini tutupnya. Tiga gol Real Madrid dianulir wasit Carlo Ancelotti cuek. Keputusan wasit menganulir 3 gol Real Madrid saat melawan Elche tidak diambil pusing Carlo Ancelotti. Pelatih berpaspor Italia tersebut lebih fokus untuk memuji performa yang ditampilkan anak asuhnya. Real Madrid keluar sebagai pemenang dalam pertandingan lanjutan La Liga Spanyol tersebut. Los Blancos mengalahkan Elche tiga gol tanpa balas di Estadio Manuel Martinez Valero. Adapun gol kemenangan Real Madrid dicetak tiga pemain berbeda, Federico Valverde mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-11, disusul Karim Benzema menit ke-75 dan Marco Asensio menit ke-89. Sedangkan tiga gol yang dianulir wasit adalah milik Benzema menit 6 dan 61 serta David Alaba menit 26. Pengadil lapangan membatalkan gol tersebut setelah meninjau VAR. Ketika Anda tidak unggul di papan skor, kami memiliki tiga gol offside yang terlalu banyak. Tapi itu telah terjadi. Tim telah memenuhi, terutama dalam aspek ofensif, itu sudah sangat oke, okay, kata Ancelotti. Ancelotti menyatakan sejak awal meminta pasukannya tampil menyerang. Terbukti, instruksi yang diberikannya berjalan efektif sehingga Real Madrid bisa meraih kemenangan telak. Idenya adalah untuk memiliki mobilitas ke depan. Rodrigo dan Karim Benzema banyak bergerak, kami telah menempati ruang dengan sangat baik dan mobilitas menciptakan masalah bagi tim lawan, ucapnya.